sekarang dikirimkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wahai orang Jakarta cara reaching helas ya sabab di nangis virus aing tukang tani ayo ikhtiar di melak pare melak lauk melak madang sampel segala pun perkara yang saat itu menuju ulang Jakarta siang ngera duit anda kerja kerjaman virus ngejar dong Cari ulah wara marangkat kalemur. mur, sabar aing di limur di lubun saumpa ditumibaan penyakit, ditumibaan ayo, nah misalnya tema virus, ikumah lubun aing kering, sahanu rektarani, woyana cari cing hula, ayo na sementara, Lamun cuk pemerintah saumpa mana tema ayo na di masjid lain titah lain dicari sholat. Titah istirahat hula, solat masing masing hula, bersih manular yo, ngajar dog hula de. Naon sahabat, nah sahabat sabab bisnis nyebar ke tukang tani, kamu tukang tani di rumah lo. Dardik sahabat umar alak pare, lo hong maranai labung darai pare. Aing selaku tukang tani di dia, labung di badai penyakit gitu, badai aing mau bisa macul, mau bisa pulak-pulak madang sekalap pun perkara, cau naon. Dengan mana ibahan-bahan irti, merenjang ke kota. Labung di kota sanajan jangan kabur-buruti, dalam udah oh beliun, memerenan yang kembali naon. Mau anggonan ah, duit itu bilbo, kena. Wah ya, anak guru cari singgahlah di kota anaknya. Bohong sakit tu, saya dah ing capek ngomong baik. Ah, ya.